Bagaimana cara kerja indikator RSI? Indikator RSI menentukan kekuatan tren dan kemungkinan pembalikan tren. Perhitungannya adalah, jumlah pertumbuhan harga untuk periode tertentu dibagi dengan jumlah penurunan harga. Jumlahnya ditunjukkan dengan skala dari 0% hingga 100%. Jadi, jika semua lilin pada periode tertentu berwarna hijau, maka nilai indikatornya adalah 100%. Jika semua merah, maka sama dengan 0%. Periode adalah jumlah lilin yang digunakan untuk menghitung datanya. Periode dapat diatur dalam pengaturan indikator dan akan terisi 14 secara default. Nilai overbought dan oversold juga ditetapkan di sana yang masing-masing akan terisikan 70% dan 30% secara default. Jika nilai overbought mendekati 100% dan nilai oversold mendekati 0%, maka sinyalnya menjadi lebih tepat, namun jumlahnya menurun. Jika indikator melintasi garis batas tinggi, itu berarti sedang overbought yaitu ketika harga naik terlalu tinggi dan cepat, dan diharapkan akan segera turun. Jika indikator melewati di batas bawah, itu berarti sedang oversold, yaitu ketika harga turun terlalu cepat dan bisa diprediksi akan kembali naik. Jika tren indikator RSI tidak sesuai dengan tren pada grafik, banyak trader yang mengandalkan nilai indikator. Situasi ini dinamakan divergensi. Indikator RSI adalah salah satu indikator paling populer bagi banyak trader. Nyaman digunakan baik secara tersendiri maupun dikombinasikan dengan indikator lain. Semoga trading Anda sukses!